Jadi yang aja bisa sabar sabar. Bisa Bang, izin Bang. Bang, izin Bang. Bang, jangan dielangin, Bang. Bang, Maaf ya maaf ya maaf ya Ibu VC dengan menggunakan baju terusan warna hijau menuju mobil Lexus nomor kode satu MH diikuti oleh RR. Kemudian pintu mobil dibukakan oleh Dirianto. Kemudian Ibu VC naik ke rumah mobil dan mobil bergerak dengan dorong dorong bang. Santai bang foto nextnya, nomor atur ya, ke arah ya, ke arah mau Untuk ya. kita di foto di ya C, masuk dalam diambil C. 71D Mobil persiapan berangkat <Sihkan> <Sihkan> bisa goling 71D kan ya? ngambil dari situ, dari sini. dari Selamat. e Mobil rekam ini kemari sebagai tanda bahwa mobil sudah jalan. 71E. Mobil ambil itu dari belakang kiri. Mari kemari. lagi, lagi. Oke, gorgo sudah di baik oh, tangannya mobil sudah dibuat di sampulis, tangannya di, oh, di, di, ya. di 72 ini kembali <tuk> iya, ke rumah dikit, menggunakan sepeda motor di ya. <tuk> <tuk> iya. <Dima lah>, <tuk> <tuk> belum ada kak, belum ada Mobilin masih rekonstruksi 71. di luar apa apa ini kalau ini